Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Will Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Bifa TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti Pijora dan Rizky Bilar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 Untuk menemani santai malam kalian saat ini Pastinya bahwa sahabat Bang Mimin akan memberikan informasi menarik Kita lihat persahabat ya Untuk gambar pertama ini Ada gambar yang sangat menghebohkan warga Konoha Karena menonton vlog Lesar Entertainment ini gak ada visualnya Persahabat yang perhatikan Di unggahan Kak lensa Doni Ada sebuah kalimat yang nanya, kenapa videonya nggak ada visualnya? Kayaknya ada problem dari YouTube yang play lewat HP sementara di PC aman. So, harap tunggu dulu ya, kawan-kawan. Youtubenya sedang ada anomali, kayaknya tuh di HP begini tuh. persahabat ya, untuk semuanya warga Konoha yang nonton di HP nggak ada visualnya. Kita mendapatkan jawaban nih, kita lihat bersama diunggah sental putih Skor Bilar. Mengunggah sebuah postingan Bisa nonton di HP Caranya cari browser kalian Atau Google Chrome Ketik Youtube, masuk ke Youtube Ketik Leslat Entertainment Bisa deh Tuh ya ada langkah-langkah nih Untuk menonton vlognya Leslat Entertainment Lewat HP Yang nggak ada visualnya kalian wajib nih untuk miru persahabat ya langkah yang diunggah oleh akun sendal putih anas kerbilar, yang pertama persahabat ya kalian nih cari browser atau Google Chrome persahabat yang simpel si Google Chrome, ketik YouTube masuk ke YouTube, ketik Leslar Entertainment tuh pasti ya, kalian bisa langsung menonton vlog di channel YouTube Leslar Entertainment kita lihat juga disimak di kalimat caption yang dituliskan pakai Google Chrome ya di masing-masing HP ada kok katanya tuh yuk sama-sama kita support karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia nih malam hari ini disuguhkan lewat unggahan dari kak Sania yang memposting video BBL yang sedang lagi tertidur aduh gemes banget ya BBL Masya Allah kita lihat dengan rambut tipis yang tumbuh di kepalanya Abang L ini sih luar biasa semangat kita semuanya Masya Allah mudah-mudahan BBL selalu sehat dan selalu menjadi anak yang soleh, amin kemudian ini pun dari kembali oleh aku Lesti Bilartim banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Kita lihat persahabat dari agonem.arkans108 Rambut abang gemes kayak bule Masya Allah Apakah save anak soleh Amin tuh, Masya Allah banget ya Semua warga Koroha Pasti yang salvak dengan rambut tipis Yang mulai tumbuh Persahabat ya di kepalanya abang L Kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya kita lihat nih, diunggahan Rossi slot 24 yang me-repost kembali postingan dari Kak Marcel Kak Marcel Widianto persahabat ya, kita nih di postingan Kak Marcel ya Kak Marcel yang sebelumnya mengunggah sebuah postingan kalimat kalimatnya sih, persahabat ya ini sepertinya Kak Marcel lagi meminta maaf nih bersahabat ya Maafkan kenakalanku ya teman-teman aku emang nakal tapi nggak mau kriminal sampai jumpa besok pukul 10 pagi ya tuh sambil emo tersenyum dan yang bikin Salvo Kak Marcel ini bersahabat menuliskan sebuah kalimat caption Bagaimana tanggapan Lesti Wow lagi-lagi persahabatnya -lagi, tanggapan Lesti ini di oleh Kak Marcel sampai rizky bilar pun ini ikut berkomentar papa bilar mengatakan sambil malas di kejuaraan di tengahnya ya, marcel lagi butuh nih sayang kasih dikit dulu tanggapannya tuh wow <laughs> Masya Allah, ada-ada sih kelakuan pengambilan sahabat yang seluruh bininya Ini memberikan tanggapan sedikit Untuk Marcel Widianto Ini sih membuat kita Semakin bahagia sekali ya Nama Buddha Lesti melambung tinggi Luar biasa, selalu trending Mudah-mudahan selalu membawa Berkah untuk banyak orang Selanjutnya, bersama kita lihat juga Keunggahan dari Bapak Oscar Darmawan ini mengunggah postingan foto bareng Rizky Billar dan Rudy Salim momen tadi sore bersama-sama ya, tiap pertemuan yang sangat luar biasa dan tentu kita juga dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan Apa pendapat teman-teman tentang proyek Leslar ini? Apakah cocok untuk Indodax, Rizky Billar, Rudy Salim, apa tanggapan Lesti? Wow! Lagi-lagi Leslie Kejora Ini diviralkan oleh Oscar Darmawan Lagi-lagi tanggapan Leslie lagi viral banget Dipersahabat ya sampai Rizky Bilar pun Ini ikut juga berkomentar apabila menyatakan mengatakan Butuh tanggapan Leslie juga sih Kita bos katanya tuh Aduh masalah banget ya Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi orang baik ya Leslie Miller Dan semoga rumah tangganya juga langgeng bahagia Berikutnya persahabat kita mampir ke Indonesia hari ini penting banget untuk warga Konoha Biar nggak lupa dicatat tanggal dan jamnya Kamis 7 April 2022 pukul 0200 waktu Indonesia Barat Bunda Lesti Dipastikan akan hadir di acara aksi Indonesia 2022 Top 24 grup 5 yang tentu akan menghadiri acara aksi dengan menghibur kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan persabab support semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai bunda lesti dan papa bilar. Tentu kita juga masih menunggu kejutan lain di malam hari ini. Setelah stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar.